itu minecraft dari nah gua namanya bukan rahasia ya, tapi itu gabungan nama gua nasmi dan adik gua dapernya sauman kenali sauman digabung sementara adik gua kebakalan muat Hari kita bikin puja wordnya komen ya nama wordnya apa bukannya aku gak bakal ngasih nama wordnya, aku cuma bakalan ngasih sitnya aja. dan ini gak bakalan aku kasih. ni ni ni for kalau gitu aku kasih nama. ni ni for you. Bukan lama ya ada. dah Ini adalah Ini yang tadi Berlaku ya nah, Sekarang jadi ah. Bukan ini ah aku udah bisa masuk tadi hey, Monsternya ya. hmm. ini, ha. ini dari warian oh, ini Oke, hmm. hey, ya makasih hey, sebentar tadi Ah. Oke, udah chill. Ini Udah oh, Tadi udah Saya Ini kena dari terce. udah ngelet. Aku aku punya, aku Oh yeah. Ah. Belum pak, ini kan masih masih kreatif. Let me know it for you. Let me know it for you. Let me know it for you. Let me know it for you. Let eh, ada kita terbang, dan eh, langsung kita. Eh. Nah ini baru. Hmm, kalian tunggu, itu juga nanti aku bakalan bikin video bahwa aku bakalan terbang kangkasan, makanya ultimate alian yang di universe kan aku udah kasih lihat eh mau kalian udah lihat gak sih udah tuh benar. Eh. Ah. Tuh, tuh aku tadi kepencet. Ah. Ini adalah desa yang nah, itu. Nah, ya. desa ya, ini itu memiliki teknologi. Lihat. Ah. Cobang. Itu aja. Ah. Oh. Aku suka. Eh. Eh. Wah, aku punya kekuatan stop. Pink, satu, oh. Ada kekuatan yang tidak diduga-duga. Tapi apa namanya juga bisa? Cuma ini doang yang bisa. Hancurin juga gak bisa. Terjangkau juga gak bisa. Ah, aku tadi pak tidak. Kalau mau aku, guys aku terjebak. Kalau kalian punya film, juga mau bas sama aku bayarin ini sama kamu. Soalnya, aku terjebak di dimensi. Balik, guys! Gimana nih? Alah, aku mau dari zaman Kayaknya nah. kalian gak ada? Tapi kita nonton yang ini. airnya invisible it. oh bukan invisible it tapi block airnya tuh airnya oh, yeah. what? what what the heck nah kamu dari disini halo temanku halo temanku yang mau temanku yang mau aku tadi dia bakalan hilang kok kebunuh ya eh yuk ikut ikut coba keselamu kudya lagi dia lagi jadi kita buka curus rahasia aduh aku kena suara nestir ya? ini karena aku kena boneknya nah, lali banyak sumpah karena ada orang yang... ini berangkat serang dia tidak aku kena serang hantu tiba-tiba oh iya iya kan bisa jadi hantu ya karena aku biasanya mau <tuh> itu jadi di horus ini mulai agak horor aku jadiin chapter ya kalo kalian mau chapter 2 nya subscribe yang banyak ya misalnya jadiin chapter eh, oke ya, ya soalnya aku lagi kembali ya. dan ke rumah. sama si itu di bawah dah nanti kalo kalian pengen sama aku, harus aku, aku pengen budget dan kalian lompatnya dua kali sebelum jalan ya, dikit, jalannya tiket kentahan celana dan kalian ke atas dan kalian cari yang terkini si, yang si ini kabinet itu bagus ya dengur, sih itu bagus sih bagus lihat nah disini musik eh, itu banget kalau jatuh apa langsung mati langsung hmm. nih tar di sini ini Oh, kalau kalian mau ada tipe, ini mau ini.. ini.. a ah. ati Jumpa ini cari punya aja susah mana sih dia pikiran berbeda, kita dan aku hapusin. Ceknya semua, model, malam model, masukin, Ha nah ha karanya kelas helmet ya, terus ini apa dong musinya, kita ke kanan aja mantap anjay, slow bell terus tari -tari, mam -mam -mam -mam -mam mari kita betul -betul. kakek bohongin ya, ya liat ya shhh ya, ya ibu coba Masih, Ya bener, Ih, kita Ah. Ah. Ah. Ah. Oh gue bakalan pergi ke Ini sih Kalau bakalan pergi Iya bener Sumpah gue gak bakalan... bakalan pergi Kalau pergi juga gue kan bakalan... Masih caper. yang baru beda. Iya bener Gue gak bakalan pergi Aku takut laku Gue gak bakalan pergi Oh ah, coba itu orang kenapa dah nah koko merasa ah, penat. Koko <SILENCIO> nah penat aku lagi dilindungi gak aneh sumpah aku bergerak sendiri aku digerakin sama hacker Herobrine tidak aku nge-lag no. <SILENCIO> yang mau lihat nanti aku pada di, ada di planet moon silakan Nanti aku bakalan taruh ya Chapternya Tapi bom Hayu Balik balik menjadi belah ketupat. oke okay. nanti kita pengen ke yang mana ya mil Milky way nah itu kita cuma bisanya ke Venus, overworld, mars, dan asteroid di Overward ini ada moon ya kalau oh, pengen ke moon kita pencet, eh, pencet. moon kita langsung langsung saja. aja keburu penting ada ini space agar eh, semuanya kita itu bakaran turun dengan cepat meledak tendi meledak meledak <tuk> uh, aku ada nah, sesuatu ya yeah. kalian itu akhirnya ya setelah sekian lamanya kita sudah dilahirkan kembali menjadi alien. <tuh> kalau nggak salah di sini ada ini enggak pilih yang middle <tuh> low cat stroke bra Structure eh loket ya gak bakalan bisa soalnya itu dia nyenggak bakalan tahu tolak itu teh apa gitu ya dan ini kok gak salahku pernah pakai bixir atau apa gitu kesini ya, itu tempat nanti kita bakalan spawn lagi overworld dengan cara dilempar kita bakal cari pelajar alien soalnya situ ada eh ini bagaimana pak itu gua gua pelajar alien itu yang ada di buang-buangan sini nih <tuh> ini kalau kita ketik alien itu gak bakal ada apa-apa cuma alien itu Hmm, kenapa aku jalannya lambet ya? Yang pengen ke bumi cek Yang pengen ke bumi harus ketik ini ya Minus loh, ya Ini minus dan kalian bakalan balik ke sini lagi dengan cadangan skor yang sangat lagi GWP. Aduh, Ayasus nanti juga dapat mengalahkannya. katanya kita bisa bertahan. Abol. Eh, iya kan gue tadi lupa ya. Eh, mana ya? Bikin hampir wah, hampir aja bikin mati, oksigen, bonsai, oke, terus, terus, barang ya, tahu perak mati? aku sedih. Eh, Kau oh, ya, ingin bertahan? aku akan jinakan kamu bukan ada ke ah, tuh dia wah perut kamu aku akan jinakan kamu ke... ini bawa kamu ke tempat lain yang aman aku juga lagi lapar nih perut sudah mati tinggal helokopter lato terbang gaya helokopter menuju ke bulan tapi kita tetap bisa yang namanya pergi ke overworld dan kita juga parasut ya untungnya, wait, what? No, apa itu? Aiy, parah sekali. Dan itu apa ya? bulan Mungkin yang bisa kembali akhirnya hmm. nah, aku bisa hidup dengan tenang aku hidup dengan tenang bersama dengan angin yang ini. <si ini. <tuh kan bisa gini. Ah, sementara. Bisa Bukan bisa. Nangisah Mann arrr Errrr Nangisah telepon Sampai banget dah, gue kan bisa bakalan telepon What? Lagi slime What? waktu aku sudah menghentikan waktu selamanya. kebakaran bisa itu bisa dihentikan. mempunyai hati. tunggu Ayah ini, ini air yang bos, bodoh. nih dimakan. Hei eh, kamu Grrrr. Uh. What su ini dia rasanya jadi kalian udah tahu kan melihat ini itu kosong ntar ini ada isinya karena doang Kok, kalau keren-keren, kacangnya itu kotak, dan kita bisa lihat pemandangannya. Itu, ada helikopter. Nah, tidak. Terang dia. Honor ni stone ni four. dan pas kumpul di tempat aman. Dan itu yang terjadi jika kalian menjadi eko eko ya, itu. Ya itu. Jadi bisa ngelambatin mo. Jadi, itulah keseruannya. Dadah. Nanti aku bikin chapter 2 ya, ke Mars. Tapi kalau sambil beledek, kalian yang gue kalian gak punya rumah. Dadah. Enda tuh ya. Aku aja bercanda.